Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu Tingting di mana pun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate tentang seputar Ayu Tingting. Bagi teman -teman semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Status yang pertama di sini ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting yang kami sajikan untuk sahabat semua di rumah hari ini. Status terbaru Ayu Ting Ting hari ini. Apakah kamu makan siang? Lelah? Melambaikan tangan? Di sini terlihat nih penampilan Ayu Ting Ting sangat cantik. Cetar membahana dengan pita rambut yang sangat elok dan pastinya ini adalah pemberian seseorang dan dipakai nih oleh Ayu Ting hari ini dan matching banget dengan baju serta antros dan juga sepatu yang digunakan tampak begitu cantik dan juga luar biasa. Ini adalah penampilan Ayu Ting hari ini di brownies TV dan status tersebut langsung dikomentari oleh Sutarwati 17 menit yang lalu. Ya ini cantik, kakaknya Bilkis selalu berwarna, penampilannya gak ngebosenin. Hai cantik mirip orang Korea teh Ayu. Slide keenam pemberian seseorang nih spesial pemberiannya Mas Yate gak pernah lepas. Suka sama gayanya Kak Ayu, selalu tampil terbaru terus biar gak ada yang meniru yang dulu bilang plagiat. Sekarang kayaknya dia deh yang meniru gaya rambut Kak Ayu. Cantiknya Kayu, saya sangat mengidolakan Ka Ayu Cantik Fitri 65663 menit yang lalu. Inilah penampilan cantik Ayu Tinting hari ini yang super luar biasa, elegan dan juga eh, penampilannya sederhana namun sangat mempesona karena dandanannya bak remaja ABG ya pemirsa. Dan di sini juga Mimi menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Tinting hari ini di Bronis TV dan ada Sedikit nih, story terbaru dari Ayu Ting Ting yang mimin sajikan untuk sahabat sama di rumah spesial hari ini untuk sahabat dan pastinya Mimin sajikan untuk sahabat-sahabat pecinta Ayu Tinting nih. Akan sahabat semua selamat menikmati kegiatan dan juga informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah khusus untuk Ayu Tinting nih. Akan sahabat semua selamat beraktivitas kembali. Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm known you do. You never feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't know. <laughs> Oom. Oh. Oh. Tuk tuk tuk, tuk. Ay, ay, ay, ay. Sumera. Papa mama, lihat aku. Aku Sumera. Aku sebentar lagi badanku semakin berat. Sumera. Sumera. Sumi sayang. Ding ding ding ding ting ting a ting a a ding ding ting ting ting ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding mana mama mama mana papa papa ya aku merah kum kum ding ding ding hello hello aku dede merah Everyone, ah, oh, tuh oh, ngantuk. nanti ya? Kamu oh, ya? Yeah. Semerah. Hai, cinggu ya? Kuasa handbrake brightening peel off mask kita udah ready lagi nih, guys. Nah, buat cinggu, yorobun semuanya pokoknya buat kalian yang dari kemarin udah nanyain terus, kapan nih ada banget kalian bisa lihat tuh ya di rapi banget jadi insyaallah aman dan ini kalau ditarik kuat juga bisa bertahan kita makan ya hmm sumpah ini enak hmm hmm Ampun, nih makan pakai cumi aja udah nikmat guys sama keripik ikan sambal aduk cuti ikan sambal aduk. ordernya cuma di ting ting kuliner buruan yang mau tahu rasanya dijamin lagi enak banget hmm, sih nampol harus nyoba harus order kena aku feel sama aku